salam listrik bosku kali ini nih bosku kita akan ngulas redfish kemarin kan terakhir kan redfish mengeluarkan yang generasi ketiga sekarang sudah redfish pro bosku harganya 5 jutaan redfish pro sekilas tampilan mirip kayak excellent bosku cuman kan namanya sepeda listrik rata-rata sama-sama kan bosku ya untuk model-modelnya speknya pun juga sama nah cuman ini belum ada ratingnya bosku ya daripada excellent excellent sudah ada ratingnya kalau ini belum ada ini juga sudah digital cuman digitalnya lucu bosku cuman indikator baterai aja Jadi layar segini, ini isinya cuman indikator baterai sama ada Union Fly. Nah. Cuman ini aja, Bosku. Kalau yang lain kan kalau sudah pakai digital ini kan ada indikator baterai, <coughs> speed sama odometer. Nah, fiturnya pun juga minim, Bosku ya. Cuman belt sama pengatur kecepatan. Nah, ini yang perlu Bosku tahu, Bosku ya pengatur kecepatan punyanya nya uwindfly terutama yang sepeda yang enggak ada indikatornya di sini itu dari kondisi mati kenyala itu pasti dua jadi dari kondisi mati kenyala ini juga ini sudah masuk speed 2 termasuk redfish yang lama terus redfish yang lama yang kayak tombol gini juga butterfly mungkin ya sekarang sekarang sudah yang generasi ketiga juga cuman kita belum ada dragonfly ya, oh butterfly yang ketiga nah ini kita tekan lagi ini ketiga, tekan lagi satu, jadi intinya kalau yang tombol kayak gini ini dari mati ke nyala itu pasti dua, rata-rata sih kayak gitu, bukan unifly aja isiko juga kayak gitu, rata-rata yang tombol kecuali yang sekakel itu bosku, ya, satu dua tiga nah yang menarik lagi dari unifly, akhirnya dia mengeluarkan baterai portable Oh sebelumnya sih memang sudah ada yang kayak apa itu butterfly itu kan juga termasuk portable kan bosku ya. Yang saya maksudkan di sini itu portable nya sudah tertutup, masih tertutup lagi. Kayak Excellent Volta kemarin yang terakhir yang kita review juga Goda 130. Sekarang ini juga portable Ini bosku, kita lihat di sini bosku. Nah. butterfly but portable bosku. Redfish Pro harganya 5 jutaan. Nah, untuk spesifikasinya sih sama bosku, rata-rata ya, pedal listrik ya seperti itu. Untuk baterainya 48 volt 12 ampere Untuk kecepatannya maksimal 35 km per jam, jarak tempuhnya kurang lebih 40. Beban angkutnya 120. Untuk motornya ini sudah 500 watt bosku. Bisa cek di dinamonya sini bosku ya. Ini 48, 500 watt. Nah untuk fiturnya tadi cuma lampu depan bel lampu belakang ini juga bisa nyala bel sama pengatur kecepatan terus ini juga belum ada pedal asisnya bosku nah, menurut saya sih nyaman bosku ini tadi sudah saya coba bosku ya cuman saya enggak video karena kan barang baru datang kemarin di showroom kita baru datang kemarin nah ini baru tadi saya rakit baterainya aja, ngerakit baterainya aja ngerakit baterainya aja saya coba sebentar nyaman, untuk dudukan nyaman ini sudah dudukan paten yang gak bisa dinaik turunkan posisi stirnya juga nyaman, enak bosku modelnya mini, mini modelnya mini nah enaknya ini juga yang di belakang ini, pijakannya kaki ini untuk boncengan footstep ya ini luas cuman kalau menurut saya bosku ya Ya nggak enaknya nanti ya ke ini bosku kayuan ini. Uinfla belum pernah mengeluarkan sepeda listrik yang sudah pedal asis. Jadi kalau ada yang tanya bisa digoes, bisa bosku. Cuman berat, beratnya kenapa? Baterainya 16 kilo kurang lebih. Apalagi posisinya dudukannya segini, pedalnya posisinya di sini. Jadi rasanya kaki kan nggak enak bosku dan berat jadi kalau misalkan, waduh mas berarti nggak bisa buat olahraga bisa, malah itu buat olahraga bosku paham makin berisi nanti, makin kenceng cuman ya itu bosku belum pedalasis ya jadi kalau yang ingin yang maunya di juga ringan kalau terutama yang sepeda-sepeda, kayak yang pakai baterai baterai sorry bosku pakai baterai aki gini ya, yang cari yang lithium aja bosku yang ringan jadi kalau meskipun kondisinya kontak off juga kalau dikoes juga ringan. Nah, untuk remote sama kelengkapan juga sama bosku ya, pasti ada buku garansi. Di sini nih bosku ya, buku garansi ini. Buku garansi, spion, charger sama pedalnya bosku, pasti ada semua nah terus untuk ukuran roda roda sudah bantu belas sama kayak yang lain ukurannya 14 in dua kali lima dua kali lima titik titik lima remnya masih tromol depan belakang mungkin itu aja bosku ya kalau menurut saya sih nyaman ini bosku nyaman enak enak maksudnya enak enak dipakai enak cuman ya, guys masalahnya di ini aja bosku di pengayuhnya ini aja bosku namanya beralister kata rata pengayuhnya bosku ya ini mungkin cocok ini bosku buat yang adik-adiknya soalnya pendek ini nah jadi kalau mungkin bosku mau cari buat adik-adiknya yang masih SD SMP, masih ini, ini mungkin bisa bisa dipakai bosku, ini solusi nih bosku, karena kan pendek ini cukup sekian bosku ya ulasan dari redfish pro ini, ini keluaran terbaru dari uinflex yang tipenya redfish, redfish pro kalau mungkin ada salah kata atau mungkin ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan langsung di kolom komentar atau mungkin bisa langsung hubungi nomor yang ada di deskripsi Jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komen. Salam token, bosku! Hai, hai, hai,